Halo, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Oke, okay, di video kali ini aku mau ngejelasin tentang apa itu hipnosis, karena menurut aku hipnosis ini something yang sangat menarik banget, teman-teman. Oke. Okay. Jadi seperti biasa di sini aku ngejar dari tiga definisi ya guys ya. Yang pertama adalah dari Collins Dictionary, yang kedua dari ini Oxford Learners dan yang ketiga dari sites hipnoterapi Clinic Nah pada dasarnya hipnosis itu adalah state, an unconscious state di sini. Changed state Di sini state Yang artinya Sebenarnya hipnosis itu adalah sebuah keadaan diri Oke okay. Keadaan diri Which a person seems to be asleep Unconscious Keadaan gak sadar In which somebody can still see and hear And can be influenced To follow comments or answer di sini of awareness and increase relaxation that allows for improved focus and concentration Jadi pada dasarnya hipnosis adalah keadaan diri yang seperti Seperti tidur Atau nampak nggak sadar Nggak sadar, tapi di dalam ke nggak sadaran dan seperti tidurnya ini gitu ya. Ini tuh fungsinya, salah satunya ini ada improve, bisa improve fokus dan konsentrasi gitu. Nah di seperti tidur dan gak sadar ininya pun tetap bisa lihat, dengar dan respon keadaan sekitar Jadi hipnosis adalah sebuah keadaan diri yang seperti tidur atau nampak gak sadar tapi di dalamnya itu ya, di dalamnya itu, itu ada dua sisi nih. Yang pertama bisa lihat, bisa dengar dan respon keadaan sekitar. Bahkan sisi dibaliknya adalah bisa improve fokus dan konsentrasi. Jadi hipnosis bukan situasi yang menyeramkan. Kesimpulannya aku bisa bilang kalau pada dasarnya hipnosis adalah keadaan. Kesadaran ya, yang sebenarnya kelihatannya nih, kelihatan nampak dari luar. Nampak dari luar ini ada dua: antara tidur atau emang nggak sadar gitu. Tapi dibalik tidur dan nggak sadarnya ini ada. Dua sisi gitu Ngebangkitin kesadaran lain yang sebenarnya bisa Bisa jadi ningkatin fokus Dan konsentrasi Ini kalau tahu caranya Tapi di sisi lain, sebuah kondisi yang sekalipun nampak dari luar tidur dan gak sadar, itu tetap bisa lihat, respon, dengar, rasain, apapun yang ada di sekitar. Jadi itu hipnosis. Hipnosis adalah sebuah keadaan kesadaran. Hipnosis tidak hilang kesadarannya. Tapi nampak dari luar memang tidur dan nggak sadar. Cuman di balik itu ada dua sisi nih. Kalau tahu caranya itu bisa ningkatin fokus dan konsentrasi. Tapi sekalipun kalau nggak tahu caranya dalam kondisi hipnosis kamu tetap bisa lihat, respon, dengar, dan rasain apapun yang terjadi di sekitar kamu. Apa yang kamu pelajari dari video ini? Coba tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe. Terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.